Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti tombol di game PS4 ya Jadi mungkin kalau kalian misalnya tombolnya ini uh, kurang enak gitu untuk dipencet atau mungkin kalian pengen kayak PC gitu jadi bebas gitu Untuk ngatur tombolnya, pencetnya yang mana aja gitu jadi gak bawaan dari gamenya gitu Jadi kalian bisa ngatur sesuka hati kalian Dan sebenarnya untuk cara uh, menggantinya gampang banget kalian cukup ke setting aja gitu ya dan kalian cukup cari yang namanya accessibility gitu kalian bisa cari dari ketiga dari yang atas gitu kalau mungkin nanti ada update UI nggak tahu ya posisinya pokoknya kalian cari aja yang namanya accessibility yang gambarnya orang senam mungkin ya nah di sini kalian bisa cari yang namanya button assignment gitu ya, kalian bisa uh, klik bulat aja atau mungkin kalian klik uh, confirm button kalian X atau bulat nah kalian pastiin untuk yang enable custom button assignmentsnya di sini kalian cukup pastiin dicek gitu atau mungkin ya dicek list lah ya. Nah setelah itu kalian bisa langsung meng mengcustomize atau mungkin uh, mengganti tombol di game PS4 kalian gitu. Jadi misalnya antara bulat sama X-nya mungkin kalian mau tukerin atau antara segitiga sama X gitu ya bebas. Nah di sini uh, bisa termasuk hampir semua tombol kecuali touchpad ya Touchpad nggak nggak bisa gitu. Jadi touchpad kanan kirinya nggak bisa diganti gitu. Memang agak sedikit kurang lengkap tapi kayaknya uh, kalau di game touchpad Maksudnya di game PS4 ya touchpad biasanya dipakai untuk map gitu Jadi kayaknya kalau map nggak terlalu sering dilihat juga gitu Jadi nggak harus di diganti gitu ya untuk pencetannya gitu Nah tapi uh, di sini kurangnya adalah ini bukan per game gitu Mungkin bukan per profile gitu Jadi kalian nggak bisa bikin profile Jadi kalau kalian misalnya game A misalnya atau B gitu itu kalian misalnya mau tukerin segitiga sama R1-nya misalnya. Nah di game B kalian mau tukerin antara segitiga sama R2 itu kalian harus setting lagi manual gitu. Dan ya jujur itu sih kekurangannya ya. Nggak bisa per profile. Kalau nggak salah Xbox bisa. Tapi ya udahlah ya. Nah di sini kalian bisa langsung saja mengganti antara yang tombol mana gitu ya dari mana ke mana gitu Kalian bisa ganti dari bulat ke L1 ke R1 dan ya L3 juga bisa gitu mungkin kalau tombol kalian misalnya tombol kalian ada yang rusak gitu ya misalnya tombol R3 nya udah nggak bener ya, atau mungkin nggak responsif gitu atau nggak bisa dipencet sama sekali kalian bisa ganti ke tombol mungkin yang nggak pernah dipakai mungkin tuh contohnya adalah tombol pad mungkin ya mungkin dan ya kalian bisa atur-atur aja sih dari ini jujur uh, berguna banget kalau misalnya kalian main game gitu ya kadang-kadang kan suka bingung tuh untuk enternya tuh apakah bulat atau X gitu jadi kalian bisa atur-atur uh, tapi kekurangannya adalah kalian nggak bisa file itu ya kekurangannya gitu cuman ya udahlah ya nggak apa-apa gitu dan sini kita akan confirm saja dan di sini nanti akan muncul ya untuk uh, tombol mana yang udah kalian tukar gitu ya di sini kalian bisa melihat juga gambarnya kan dari bulat ke x dari x ke bulat gitu tapi di sini gambarnya masih tetap sama kalau kalian lihat di pojok kiri gitu backnya itu adalah x dan enternya itu adalah bulat jadi ya kalau kalian misalnya tiba-tiba ada quick time events gitu jadi ya kalian takutnya salah pencet gitu ya tapi ya udahlah ya karena memang harus uh, Memang harus ingat-ingat aja gitu ya pertama mana yang harus kalian balikin Kalau di Nintendo Switch sih yang saya tahu ya itu gambarnya tuh berubah Jadi kalau misalnya antara bulat sama X gitu Ya kalau misalnya yang bulatnya jadi X ya backnya itu jadi bulat gitu Dan entarnya jadi X yang saya tahu gitu kalau di Nintendo Switch Cuman ya ini karena PS gitu ya ya udahlah ya Sini kita akan balik saja dan sini kita akan mencoba langsung ke game Uncharted 4 karena saya cuma ada Uncharted 4 untuk di harddisk uh, internal saya gitu, untuk di SSD sih bukan di harddisk gitu. Dan di sini kalian udah bisa langsung main dan kalian mengganti tombol mana gitu, tombol mana yang kalian ganti bisa langsung kalian pakai. Beda sama yang uh, sistem gitu ya, yang sistem yang di settings ini terus ke sistem itu kan ada X for enter ya, X button for enter di update berapa gitu. Ini cuman untuk enternya doang gitu, atau mungkin untuk pilih gamenya doang kalau misalnya kalian di dalam gamenya ya tetap aja gitu kalau misalnya gamenya tetap bulat ya bulat gitu nggak ganti ke X gitu sini kita akan uh, balik aja gitu kan balik lagi dan sini kita akan melihat Unchartednya Apakah sudah beres loadingnya Oke okay, di button uh, pencet X story sini kita akan pilih eh uh, aja mungkin ya sini kita akan pilih dan saya pencet tombol X ya Bukan pencet tombol bulat dan PS saya tuh regionnya region 3 jadi, atau region Asia, jadi pencetnya tuh bulat gitu, kayak Re region, kayak region Jepang itu biasanya untuk enter-nya tuh bulat gitu bawaannya. Kalau regionnya Amerika biasanya X gitu, atau mungkin Akopal ya, kalau nggak salah. Dan ya, udahlah gitu doang ya, kalian bisa coba langsung gitu ya. Dan uh, di sini kita akan eksis aja gamenya, takutnya jadi spoiler ya gitu ya. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching bye bye.